Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita melakukan perjalanan ke objek wisata rembangan Yang berada di wilayah Kabupaten Jember Selamat menikmati Dan jangan lupa klik like and subscribe Terima kasih Halo assalamualaikum selamat sore Setelah sekarang kita berada di objek wisata rembangan yang berada di wilayah Kabupaten Jember Selamat menikmati dan menonton video ini Terima kasih Nah, ini tempat resto dan hotelnya dimana sudah ditata rapi dan indah. Kita sekarang berada di dalam resto Rembangan di mana ornamen daripada Bangunan resto ini masih sangat kuno sekali mulai zaman Belanda. Ini kita berada di luar resto. Belakang kita resto Rembangan. di obyek wisata rembangan ini udaranya sangat sejuk nyaman dan pemandangannya sangat indah karena berada di lereng pegunungan yaitu pegunungan Argo Puro Jember Namanya masih asri, indah, mempesona dan menakjubkan serta menenteramkan di hati juga terdapat kolam renang untuk anak-anak dan orang dewasa. Yuk kita jalan-jalan di taman objek wisata rembangan ini. Nah, di sini juga banyak terdapat tanaman hias yang bisa menentramkan dan menunjukkan hati yang, yang memandangnya, guys. Ada beberapa tempat untuk bermain anak-anak ayun-ayunan. Halo semuanya, sekarang kita bisa istirahat sejenak di kasibuku-kasibuku yang selesai dibangun untuk bersantai bersama keluarga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pulang Terima kasih